Jadi Geopark ini secara dunia Punya moto Melestarikan warisan bumi Mensejahterakan masyarakat Pak. Sehingga dari moto itu Kemudian di break down Menjadi visi bersama Yang intinya adalah Bicara tentang Tiga aspek Konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi Berkelanjutan Nah dari tiga aspek tadi Kemudian kita juga membreak down menjadi uh, kerja uh, misi jadi visi kita di situ konservasi edukasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan <tuh> kita breakdown kepada misi kita yang intinya adalah satu bagaimana kita meningkatkan uh, kualitas dan kuantitas event yang ada di lingkar Tambora uh, sehingga ya saat ini kan Orang masih mengenal baru Festival Geopark Tambora, atau Festival Pesona Tambora, atau Tambora Menyapa Dunia. Kita ingin event itu lebih banyak lagi dan kualitasnya juga semakin baik. Kalau dulu kita bicara Tambora Menyapa Dunia, kenapa kita tidak kita berpikir dunia yang menyapa Tambora? Nah, menjadikan dunia menyapa Tambora ini bukan persoalan yang gampang karena kita harus punya magnet yang cukup kuat untuk menyebabkan itu. Untuk men membangun hal itu maka kita kemudian meningkatkan kualitas event kemudian yang kedua adalah meningkatkan promosi Pak. promosi kita ya, jadi kita harus bisa benar-benar membangun brand uh, yang benar dan besar kemudian yang paling penting juga kita membangun kolaborasi dan sinergi antar semua pihak dengan konsep pentahelix Alhamdulillah kita sudah bikin MOU dengan perguruan tinggi Sepuluh Sumbawa, karena memang kami basisnya di Sepuluh Sumbawa. Kemudian kita juga sudah MOU dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang memang concern di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya dengan PT. Amar Sasambu Internasional yang memang fokus di walet. Kemudian kita juga berharap nanti ke depannya juga bekerja dengan sea si force untuk konservasi. Dan pemberdayaan madu trigona, kemudian kopi yang kita juga akan kerjasama dengan hal itu. Kemudian, juga dengan sektor media massa, kita juga sudah, alhamdulillah, terjalin dengan baik, baik itu da, baik dari segi media massa lokal, regional, maupun nasional. Kemudian, kita juga fokus kita ke depan, bagaimana sebenarnya output atau outcome kita itu mengurangi angka kemiskinan di lingkar uh, hutan karena ini hutan ini kan uh, areal kemiskinan terbesar itu ada di lingkar hutan pak. Nah itu tidak akan bisa orang uh, kita menghambat laju kerusakan hutan konservasi ekosistem kalau masyarakat lingkar hutan yang memang notabene nya ini kurang sejahtera tidak kita sentuh dengan kesejahteraan ya seperti, dengan membangun industri-industri berbasis memang produk-produk kehutanan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga fokus pada bagaimana melakukan industrialisasi di semua uh, sebanyak mungkin, bukan di semua, di semua sebanyak mungkin sektor-sektor UMKM yang ada di Lingkar Tambora dan Pulau sebuah pada umumnya. Kenapa? Karena tanpa industrialisasi nilai produk tidak akan naik. Kita ingin orang tidak fokus lagi pada penjualan bahan baku, tetapi bagaimana produk olahan, madu kalau hanya segera madu yang masih kosongan tanpa labeling, tanpa peningkatan kualitas tanpa peningkatan kadar pengurangan kadar air dan lain-lain tentu itu akan harganya juga rendah nah ini konsep industrialisasi kepada bidang-bidang UMKM di sana juga kita akan tingkatkan, kemudian yang ketiga kita juga ingin, Alhamdulillah kemarin sudah ada, kita ingin bekerja sama sudah kita sonding, sudah kita resmi menyatak, meminta pada LPP NTB yang merupakan lembaga pengumuman pendidikan NTB untuk kita bagaimana meningkatkan IPM indeks pembangunan manusia jadi meningkat e, masyarakat di Tambora yang kita dorong nanti untuk pulang ke luar negeri e, lewat bantuan dari EPPN NTB termasuk BSW NTB sehingga e, kualitas sumber daya naik otomatis juga hal yang lain juga akan naik Pak gitu. saat ini di mana kita targetnya ada peluasan delineasi sehingga 10 Sumbawa, karena di sana ada dua suku utama, Bojo dan Samawa, kemudian juga ada pemerintahan yang eh, terpisah dengan jarak yang cukup jauh, maka komunikasi menjadi persoalan yang perlu kita perkuat, Pak, antar semua stakeholder baik itu pemerintah daerah, lima kota kabupaten tadi kemudian di dalam juga ada taman nasional di dalamnya ada juga pemerintah desa di dalamnya juga ada uh, uh, balai KSDA dan yang lainnya Pak maka uh, apa, tantangan terbesar kami adalah bagaimana menjahit mengkolaborasikan semua komponen yang ada ini dan ini tentu tidak gampang karena masing-masing punya wilayah domain kekuasaan, mereka masing-masing juga punya kepentingan ya, sehingga mempertemukan kepentingan bersama itu menjadi penting. Tapi bagi kami selagi Geopak Tambora ini terus kita dorong fungsi maupun manfaatnya pada masyarakat yang kemudian dikenal secara dunia dan kemudian mendunia, saya pikir semua orang akan berpihak untuk satu visi yang besar. Asal kita tidak memasukkan pada visi-visi kecilnya parsial karena itu akan menjadi wilayah domain orang lain. Tetapi ketika kita bicara Geopak Tambora ini bagaimana mendunia dan besar menjadi UNESCO Global Geopark dan yang lainnya yang kemudian menjadi magnet yang begitu besar ke domestik maupun mancanegara saya kira kami akan bersatu di situ jadi kita akan menemukan titik persatuan dari semua itu yang kedua bagaimanapun kami dihimpit dihimpit tanda kutip oleh daerah-daerah wisata yang bagus yang besar Bali Lombok walaupun Lombok ini sama-sama NTB, tapi kita harus akuin bahwa Lombok jauh lebih maju pariwisatanya dibandingkan Pulau Sumbawa. Bali, Lombok, Labuan Bajo, Pak. Jadi ada satu pulau yang unik gitu Pak, diloncatin. Jadi kalau dari timur ada Labuan Bajo, di baratnya ada Lombok dan Bali. Kenapa harus loncat dari pulau? Eh, satu pulau ini harus diloncatin? Padahal destinasinya tidak kalah eh, indah, tidak kalah luar biasa. gitu. Maka kami bisa melihat bahwa satu masalah utama kami adalah masalah attitude Pak, masalah sikap bagaimana masyarakat aware dengan pariwisata bagaimana keramahan itu dibangun bagaimana hospitality kesopan santunan Pulau Sumbawa kami ini harus dibangun ya kalau bapak-bapak saya pikir bicara objektif, berita di Pulau Sumbawa, Bima, Dompu itu kan lebih banyak yang naik yang berbau-bau, tanda kutip masih seram-seram Pak yang bau indah-indah, romantis dan Cinta itu kurang. Nah itu yang harus kami dorong juga ke depannya.